Saya Pimpin, Pimpin Profesi driver Gojek Single factor tanpa komunitas Menyatakan permohonan maaf Atas kejadian di Alpamar Tunjuk Jaya Dan menyesal atas Atas perbuatan saya Saya juga meminta maaf Kepada aplikasi Gojek Dan seluruh rekan-rekan driver Gojek Indonesia Terutama Cabang Palembang Demikianlah permohonan maaf saya Terima kasih atas